Allahumma hai, Berjumpa lagi dengan Loren hai, Barber. Jangan bosan-bosan ya guys. Ada lagi nih. Satu hai, yang habis kena. Ah ah ah hai, oh, hai, hai, oh, panjang oh, hai, lagi guys cuman kali ini lebih parah daripada yang kemarin itu yang hai, hai, yang hai, itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, -Ah, satu SMK satu pungging, Habibie itu ya, ya yang dikenal SMK satu ya. Habibie itu ya, yang yang sebera, uh, mau sekali ke selatan ya, itu ya. Kamu kelas berapa kan? Belas,? Belas, kelas ya? sebelas, sebelas kelas dua ya, kelas dua. Ini gimana? Nah ya, cerita nekta, kok bisa kayak gini ada, paling pacarnya si, pengen mau masuk sekolah, ya, ada rahasia atap guru guru. Oh, guru ya? Iya, guru, guru. <laughs> belum belum nyampe ke sana ya. Belum oh, dulu ya. Baru di jerukan ya di depan. Sudah ada ada rasa kayak gini. Coba ibu ada Rasanya kayak gimana rasanya? Kenang getih kayak gini. Langsung panik Panik, jengkel, apa malu apa kayak gimana? Ya panik sama malu. <laughs> <laughs> <laughs> Kalau jengkel udah enggak ya. Karena itu tidak menjadi tatasan ini kurang telah, dan ini, namanya, saya. Saya. ini nanti dipotong kayak gimana ya nanti ya nanti nanti kita lihat sama-sama dari -sama. dekat. Nah, ini nanti nggak usah kayak gimana-gimana motongnya kayak gimana, kayak gini ya. Ya, nanti 1 cm rata, gitu, ya. nanti di zoom ini nanti saya satu di di rata generasi daerah BB dikasih untuk bagian bawahnya gitu aja. Ya. Ini enggak usah kalau nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau saran dari Lorenz sih oh. sebenarnya agar nggak terkena raja guling kayak gini Lebih baik potong aja dulu sebelum sebelum kena kayak gini Seharusnya tahu kan ya, orang oh, begini ini sudah panjang, ini, ini nanti pasti kena ini kalau rambut nah, Itu kan sebenarnya udah tahu ya, tapi di aja atau kayak gimana? Ya biar, biar panjang, uh, pingnya panjang masuk ke sekolah dengan rambut panjang itu dengan apa ya cari cari nasib apa keberuntungan naik eh. kalau kena rahasia ya apes kalau enggak ya untung juga <gifat> Ayo kita lihat dari dekat guys. Gila. <gifat> ya, Kayak gini udah dilihat apa aja masih. Dilihat ke keparahannya ini. Ini ini guys. Habis habis ini bahkan tidak ada setengah cm ini habis juga. aduh guys, ini aduh mau dibikin kayak gimana? nggak bisa juga. ini kuat. <laughs> kalau di Jawa Timur ini khususnya kan Jawa Timur ya. SMK itu selalu stylenya pendek dari dari sekolah, tata tertibnya itu aturannya pendek. Biasa kalau yang rusak Di sana itu berapa aturannya itu 3, 2, satu ya kurang pendeknya ya Standarnya sana ya Kita lihat dari atas guys Aduh kayak gini guys Coba memutar Ini untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakang nggak kena sih Ya kena untuk bagian belakang ini kena habis <laughs> aduh mana lagi ini kena kalau menutup dikit aduh ancer guys ini panjang kan tuh kan begini tuh ini nggak bisa ditarik tuh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 semisal dikasih apa gitu dikasih hair skin gitu hair tato misalnya garis atau ya, apa yang nggak apa kalau garis dikasih garis ya, ya nah. biar kayak ada apa ya pemisah atau pembatas gitu ya kalau ya, ya. <laughs> menjadi pingin ketawa terus kan. lihat hancur kayak gini jadi kayak ingat Loren dulu waktu waktu sekolah dulu tapi Loren dulu kalau kena rahasia glunting Loren itu nggak pernah potong nggak pernah potong walaupun hancur masuk besoknya masuk loren selalu seperti itu lagi nggak pernah potong makanya uh, rambut loren sampai sekarang panjang <laughs> soalnya loren kalau pendek ngerasa nggak enggak, enggak, enggak, enggak pantas aja nah dimulai ya untuk bikin stylenya ya. terpaksa harus plontos alias nggak nggak ploncos sih satu sentiannya oke okay? ikuti terus konten loren kali ini ya oke okay? Let's go, let's go, let's yeah, go fast. Dari pas nomor 2 uh, Untuk ruasnya, nggak perlu diubah-ubah Langsung paling depan Oke. Siap pasti ya Siap, siap Bukan ini masih terlihat Jangan? kamu masih lihat ini bukan dong, dan ini rumputnya ini bener-bener kan arah-arahan kalau mengambil rambut guys ya. Ini kan ada pusara di sini ya. Jadi pusaranya ke mana? Orang itu baru mengikuti melawan arah dari pada pusara itu biar biar biar bisa rata. Ini kan misalnya ke kanan gitu ya. Jadi dia kayak gini, kita jadi biar rata. Ini kan. Like ini buat dia bisa kita mendukung, bisa memotong ya kayak gini ya. Tapi kalau kita tidak memiliki Gimana, Mas? Hanya, Mas, coba Ini juga, nah, kan, ya, ini ya, di Ini latar. di agak diawali dari nomor ditarik ke belakang sekarang dilarang bertahan gitu ya masih seperti yang tadi yang memainkan pola ulas Pola counter untuk menghilangkan garisnya tadi ini masih terlihat ada garis ya, ya. kan aja sesuai dengan perangkatnya kalau tidak lihat maka ya ini nah, guys. Harus ada apa ya? Kayak kejelian atau kejelian pandangan mata di dunia kayak gitu. Ini kan kepalanya ada rasa, misalnya kepala itu ada yang ada yang bengkel-bengkel gitu. ini, ini tahapannya. Itu aja. Kecil ya? Apa besar? Kecil aja. Kecil. Ayo kita lihat sudah selesai. Dokan kalau dilihat dari dekat yang Loren bilang tadi ini yang kena kerasnya dinding tadi nggak bisa kalau ini kalau diambil botaknya nanti semakin botak kepalanya semakin ke atas cukup kalian ambil segini ya gerakasinya kan terlihat nggak rata kalau dari dekat kan? kalau dilihat dari jauh tadi kan kayak nggak rata gitu ini cuma masalah pada posisi bodi oh, kepala ini pendul ini pesok <laughs> kayak gitu guys oke okay. Ini dia minta dikasih air tape, ah bukan garis lah, garis kayak dia... gitu Tahu? Buat apa dia minta dikasih kayak gitu? Biar nama mas? Dikasih kayak gitu lah. Ya, uh, itu, itu, itu. <laughs> Biar bermotif dikit ya, biar nggak terlihat terlalu polos gitu ya. Ini permintaan yang potong guys. Udah habis guys, kelar. Tadi ceritanya memotong anak-anak yang tadi ini anak SMK Sati Habihi atau SMK Sati Habihi kalau tadi tadi orang lupa nih. belum pernah nanyakan siapa ya, namanya nih. kamu namanya siapa mas? namanya kamu, Salman Kuyi Salman Kuyi nama Kuyi namanya bagi sekali ya selesai kayak gini gimana dengan aslinya? curang atau kuas? atau kayak gimana? kurhat oh, ya untuk dikasih skin atau kayak garis tadi ya. Oke terima kasih sudah mengikuti konten Loren kali ini. Semoga jasa baik Anda kepada Loren Biar mahal oleh Allah Subhanahu ta'ala amin Selalu sehat, nah, dilahirkan rasulnya, mereka dilanjarkan saya Semuanya alun juga. Dan walaupun untuk pertemuan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yuklah sekarang, bye.